Unis Unsyia Maula Cirebon bin Bapak Ali Musli ibu Siti Hawa. Tati Agustina Cirebon bin Bapak Rasidi ibu Jamila. Malihah Aprilia Cirebon bin Pak Fah, Bapak Fahmi ibu Mayuna. Onita Zahra Cirebon binti Bapak Asep Hamzali ibu Siti Aminah. Omrani Pasuka Sukabumi binti Bapak Ahmad Irawan Ibu Aih Muria kepada beliau Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tabawu Hikmah Ibu Ida Istiqomah S.Pd. Nabon berkenan untuk di ke atas dan Sekali lagi kepada beliau, Kepala madrasah Ibtidaiyah, MI Man Barun Hikmah, Timunida Istiqomah, SPD Kang Ngohon berkenan untuk maju ke atas mimbar untuk meresmikan prosesi wisuda secara simbolis. W salat, salat Sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama dihaturkan kepada pembina yayasan Ibu Haja Darotul Jana mendampingi kepala sekolah sesi foto bersama ada pengawas MI menghawui pa untuk sesi foto bersama. Pada bapak Ahmad Royani dan bersaudara. Kepada seluruh siswa-siswi M.I. dan Ibu Kepala Kepada seluruh siswa-siswi M.I. Pantol Tigma Dipersilakan untuk duduk kembali Ajaran 2020-2021 Nurul B. di Gina B. Bapak Santos memperlayangan Cirebon Naila Tri Dwi Shifat B. Bapak Dasul Amboy Bandar Angpung Samna di B. Bapak Soli D. Cirebon Justin R. di B. Bapak Soli B. Cipura Cirebon Aulia Rahma di Bapak Junaidi A. Cipura Cirebon Dea Melani Putri B. Bapak Mempulik Setasan Cirebon Aliza Intan Pratemi binti Bapak Wakiman Jati Negara, Jakarta Timur Binti Nur Hawimah, binti Bapak Tenglari, Kalibangka, Cirebon Jihan Fauziah binti Bapak Almarhum Abdul Rahman, Lemah Abang, Cirebon Naila Fatih Solihah, binti Bapak Saleh, Debong, Kota Tegal Sena Bayu Rianna binti Bapak Dam, Dasmuri, Pesisir Cirebon Divana Nabila binti Bapak Mas Oktare Cirebon Siti Sara Biti Bapak Almarhum Surat Lokal Udi Cilbon Aghizna Bi Istilah Bapak Agus Indra Gunawan Sumber Cilbon Polia Rosiana, Biti Bapak Arifin Pahunan Cilbon Kepada beliau Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP al Bapak Bapak Mahmarsofi NNPD kami mohon berkenan untuk maju di atas Mubat untuk meresmikan prosesi wisuda secara simbolis ya masih sesi foto. Untuk kepala sekolah MTs Bapak Maki bin S.Pd. Kami persilakan untuk maju ke sesi foto bersama. Langga untuk para siswa SMP maskernya dibuka ya Sejenak ya gak Bapak Daryana Kebayoran, Mama, Jakarta Selatan, Dadang Iskandar Binti bapak terjadi pengenalan Cirebon. Muhammad Ibnu Umar binti Bapak Ayuhan Boris Daga, Muhammad Binti Aufa binti Bapak Bin Bapak almarhum Haji Somad Gebang Cirebon. Muhammad di Abdul Aziz. Nabila Salsabila binti Bapak Umidin Cilamaya Kuat. Nia Alpani binti Bapak Toharjo Jatinuat Ibramayu. Nia Alvina binti Bapak Toharjo Jatinuat Ibramayu. Nopal, Nopal binti Bapak Jolhijah Melawi Kalimantan Barat. Nurhaliza binti Bapak Dasyur Anwar Bandar Lampung. Bipi Azari bin Bapak Sukendi Jatibara Iramayu Togoh Bintang Ukhoyo bin Bapak Almarhum Abbas Bangunan Cirebon Peri Handayani bin Bapak Binti Bapak Bono Tukdana Iramayu Prasebio bin Bapak Satuji Bode Malang Siti Alia binti Bapak Bawang Gemung, Gemung Lebak Cirebon Siti Nobati Hatu Binti Hatu, Hatu Pisa Amosi binti Bapak Pahun Mahu Ngozi Gunung Jati Cirebon Kepala sekolah menengah kejuruan SMK al Bapak Ahmad Faiz HK MPD kami mohon berkenan untuk maju di atas limbah untuk meresmikan prosesi bisnis secara simbolis, kepadanya kami bersilainya. Persilakan untuk sesi foto bersama, kami persilakan Bapak Faris dan Yawakata Rikulum SMK Asihon untuk lanjut ke atas membangun. Terima kasih kepada Bapak, kepada sekolah SMK Asihon. Kepada Kepala Sekolah SMK Asihon, Bapak Ahmad Faiz persil MPD, kami persilahkan kembali ke tempat diikuti Putih, di Sudawan, di sudawan. Selanjutnya prosesi disudah tingkat Madrasah Aliyah Al-Sihur pada Ananda dan Adinda yang namanya disebutkan, mohon maju ke atas panggung. Nulu Adun Khasana, Hasa, binti Bapak Syafi'i Sindalau, Cirebon. Anissa Sofi'i Hanai, binti Bapak Surono, Punggokerto, Banyumas. Cica Amelia, binti Bapak Residi, Pabedilan, Cirebon. Ayu Nuraini, binti Bapak Suhendi, Wuru, Cirebon. Atika Sari di Bapak Iksan Bunggu Cirebon, ayah Syarat Putri Rizik, Bapak Dasr Anwar Bandegampung, Khairun Nisa di Bapak Hasanuddin Melawi Kalimantan Barat, Adila Soraya Fuadi, kuat Bapak Aziz Timbangan Siti Ibu Adi. Bapak timbangan di Timbangan Iksan Alvin Adi, 1000 timbangan di Timbangan Iksan Ibu Adi, 1000 timbangan Iksan Murka Alze binti Bapak Ahmad Jahid Asana Japura Cirebon Siti Noristiqomah binti Bapak Suyadi melalui Kalimantan Barat yang pati hati memijat Baroka, binti Bapak Abdul Wahid Asana Japura Muhammad Dimas Bapak Andrianto, Petasmaya, Maya Hasto Freyoga Bapak Parianto, Sungai Utara Lampung Utara. Torikoh bin Bapak Rakiman Kaketakan Alvian Zulkifli bin Bapak Mustafa Cilinci Sukapura Ikhlas Holising bin Bapak Samaruddin Astana Jakura Cirbon Ines Sahih Mutianani bin Bapak Iis Krisnegi Serang, Banten Syahril Hifari bin Bapak Supriyadi Cilungsi Bogor Alif Kebagus Dandi bin Bapak Hoiruddin Astana Jakura Cirbon Agung Abdul Malik bin Bapak Syafawi Palenan Cirbon Fahmi Abdullah bin Bapak Muhammad Gutan Cirbon Bahtiyar Maulana bin Bapak Yusuf Hidayat Cirebon Zamzam -zam Zainal Mettapin bin Bapak Casbun Beber Cirebon Jihadullah bin Bapak Alman Humjah katakan Cirebon Alam Kumar bin Bapak Bakir Nusali Beber Abdul Ihan al Supri, bin Bapak Alman Husaybu bin Harganist Ramai Muhammadun Kohar bin Bapak Abdul Kohar Cewarikin Cirebon Dodo Saiful Barki bin Bapak Nasudin Panganan Cirebon Euza Sabrina Nugroho untuk Kepala Madrasah al Sihor, Bapak Dr. Haji Agus Muhammad MAG Dipersilakan Untuk naik ke atas panggung Untuk meresmikan Cara simbolis Sigor dan Ibu aja Yuneelit diusulkan kembali ke tempat, disusul dengan para wisudawan dan wisudawan. Alhamdulillah prosesi sudah sini Akad akan menikah. Sihor telah berakhir. Semoga ilmu yang dapat bisa bermanfaat di hari akhir bulan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu khutbah tua wadah yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Haji Agus Muhaymin M.A.G.